Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslar dimanapun kalian berada di FATV, kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Ke kabar pertama persahabatnya kita lihat Ada ugan spesial dari om Kevin ya Di akun Instagram pribadi miliknya Om Kevin mengunggah sebuah postingan foto Lesti, kakak Bilar, dan ayah kejora momen semalam di malam minggu di Anyer, Masya Allah Sabarakallah, mudah-mudahan selalu sehat Untuk keluarga besar dari Leslar Kita semakin bangga dan bahagia Tentunya melihat senyum yang sangat luar biasa dari kakak Gander dan Lesti Kejora Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat berlibur Yuk doakan sama kita semua Ayah Kejora, Lesti Kejora, Rizky Bilar, beserta keluarga Semoga dilindungi oleh Allah SWT, amin salam kompak kata Om Kevin ya, masya Allah mudah-mudahan kita sebagai fans sejati si tetap solid dan selalu kompak mendukung, mensupport yang terbaik untuk Dedek Listi dan kakak Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial banget ya, yang mana tentunya lagi heboh juga. MUI angkat bicara mengenai pernikahan Les Larni. Wow, sampai MUI pun. Diberikan tentunya wawancara per ya Dan menyampaikan penyampaian yang luar biasa juga Soal pernikahan siri Lesti dan Bilar Alhamdulillah MUI angkat bicara mengenai pernikahan Leslar yang dilakukan secara siri Dan pernikahan secara negara yang sebagai bentuk walimatul urj Serta merupakan bentuk syiar pernikahan Semoga dipahami dengan seksama oleh yang masih mempermasalahkan juga semoga membuka hati yang dibalut kebencian bahwa hal itu bukan pembohongan publik Ini wajib dipahami, wajib kita simak persahabat apa lagi Orang-orang yang selalu julid, yang selalu iri dengan hubungan Leslie dan Bilar Ini wajib dipahami bahwa MUI pun ini menyampaikan bahwa ini bukan pembohongan publik Pernikahan yang kedua diadakan live secara Tentunya persahabat di Indosiar, itu juga tidak membatalkan pernikahannya persahabat ya. Yuk doakan yang terbaik, mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Selanjutnya, perhatikan juga di IGS-nya, Ayah Kejora tadi pagi mengunggah sebuah postingan Miss di, di Pantai Anyar ya. Masya Allah, indah banget dan segar. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan dan dimudahkan untuk urusan Idola kesayangan kita pastinya bakal ada kejutan kembali Yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan juga nih Ini ketika off air kemarin persahabat ya Masya Allah didihat Lesti tampil sangat cantik banget Dan ternyata gaun baju yang dipakai oleh Lesti Itu adalah tentunya buatan dari Kak Sensi, ya Masya Allah Mudah-mudahan berkas selalu bahagia untuk Dedek dan Kak Zenzi Yang selalu membuatkan baju luar biasa untuk seorang Lesti Kejora Diunggah kembali oleh akun nestler Underskari Kalimat Kesen pun dituliskan Oh karya Zenzi pantasan cocok Dedek banget katanya tuh Masya banget ya Mudah-mudahan selalu support Dedek Lesti untuk Kak Renzi Lazzuardi dan selanjutnya ini ada sebuah unggahan juga nih momen ketika di off air kemarin Yang ngebully udah gaji yang belum nih kira-kira tuh persahabatnya ya, yang bikin gagal fokus deh Katanya tuh Masya Allah perhatikan Uang saweran untuk Dede Alasti Kejora di off air kemarin warna merah banget nih Wow Masya Allah banget yang bukan kaleng-kaleng Selalu aja Dede Lesti memberikan kebahagiaan untuk kita semua mudah-mudahan juga persahabat ya rezeki masih selalu berkada barokah dan pastinya bakal ada kejutan kembali of air di kota-kota lain persahabat ya dikabarkan Lesti Kejuara pun setelah ofR air di Banten bakal ada ofR air di Semarang juga Yudo akan yang terbaik mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah unggahan di pasional Lesti Kejuara nih ini ketika di acara di Bumil Sultan ya bersama Mama Gigi. Tigi. pakaian Lesti Kejora ini luar biasa memakai uh, pakaian dari sidialin Label dengan harga yang sangat fantastis juga bersahabat ya baju dihargakan 475.000 dan ada celana yang dipakai oleh Lesti harganya 275.000 dan kita Salfok sama sendalnya Dedek nih ya Wow Harga satu rupiah Masya Allah Luar biasa Ini wajib banget dipanggil Sultan ya Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan bahagia Dan selalu diberikan keberkahan Untuk idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga persahabat Ya ini ada momen tentunya Dari kakak Bilar semalam Di Pantai Anyar malam minggunya Masya Allah Sampai subuh pun, katanya tuh, persahabatnya masih ngerumping, masih ngobrol bareng. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga, perhatikan di sini ada sebuah unggahan nih. Wah, terbaru dari air kejar, ya, bersama penggemar setia masya Allah. Dukungan selalu banyak dari orang-orang baik untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Pilar. Dan selanjutnya juga di EGSnya Bang Ariel nih, baru saja mengunggah sebuah postingan di pantai ya, Masya Allah indah banget pemandangannya Wajib kita tentunya doakan untuk semua tim diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaik yang tentunya akan disuguhkan untuk kita semua kita masih menunggu cidukan vitamin manja di siang hari ini pak sahabat ya tentu cidukan vitamin Lesti dan Rizky Bilar. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Wien ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.